Berapa enaknya angkot biasa dengan ini? biasa ya... Penuh-penuh biasanya banyak banget Oh banyak oh. Kamu kalau sekolah juga kepetan gitu? Iya tewangi BRT bersih BRT mantap BRT keren ayo naik BRT makasih ada BRT murah Bye.